jik-jik balik lagi bersama VWC spin hari ini kita akan review game sweet Dan saya seluruh hari ini kita bawa modal 100.000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweetwonan hari ini kita juga akan berburu bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweetwonan hari ini ya seluruh ya langsung guys kena aja kita main di bet berapa nenanya seperti biasa kah bet bet andalan kita cuk kita seperti biasa kita main di bet andalan-andalan kita pastinya. Nah, kita semua di bet berapa paling enggak 24.800 dong. Double chat kita langsung gaskan di 30 manual saja, Lur. Ya. Kalau nah, bertanya kita main di mana? Kita main di slot bosku, situs slot tergacor tersolid sampero jaga dunia harap. Di sini WD berapapun pasti di lurus bosku, udah cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya seluruh apa Eva? itu itu urusnya event bonusnya member khusus slot depo 100.000 bonus 500.000 untuk Teo nya kali tuh cara klaimnya juga mudah kalian tinggal daftar nge referral kita dan depo kan dulu 100.000 jika saldo depo sudah masuk jalan langsung, langsung gaskan ke website juga klaim bonusnya meternya ya, selur, ya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 info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor duit bonus hari ini yuk ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor duit bonus hari ini taruh back game ini kita free spin sebenarnya seluruh cuman dari tadi kita ngoteh ngoteh terus jadi tidak tahu yuk lagi dong buruk nih balon main nih lumayan nih manggih sekali manggih manggih manggih manggih gak mau tuh semain 20 2000 kali 17 lah lumayan lah itu 335 ya saya mbak yang lumayan lumayan nih 600 ribuan naik tuh banget yuk waduh kalau ini gimana lumayan lah lumayan crispy nya gak berisi ya sur di angka 630 ribu. lumayan lumayan gacor juga nih sweet bonanza ya di retro slot pastinya ya sur yuk link gacornya saya sematkan di pin komentar ya sur di pin komen juga tersedia link komunitas grup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 info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini maka dari itu yuk dibantu kan grup tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini yuk aduh duh, yuk dong asyik resping manis lagi dong kita belum naik di atas sejuta kita belum gaskan WD nih. naik sejuta dulu baru gaskan WD nih yuk bisa yuk Sweet Bonanza pasti bisa dong kita coba-coba cari-cari free lagi di bed 4800 pastinya bed andalan kita semua ya seluruh ya kalian fear-fear lama pasti tahu kalau enggak 2400 ya cuma 4800 bed andalan kita semua yang sekali-sekali pecah enak gitu enggak nanggung kayak ya, di bed 1200 anggap kan? kalau segera 1200 terlalu nanggung tuh gitu. kalau di 2400 kan pecahnya enak bisa pecah-pecah mantap kan enak cik. maka dari itu ya mainnya di bed lebih sekalian aja kalau di boh nanjing pastinya jangan di dipet kecil nanggung kasihan kalian juga udah dapet Brisbane mantap pecahan mantap sayang di dipet kecil kan bedanya di gitu makanya gamblingnya aja dia 100000 klaim bonusnya member 150000 kan lumayan Rp150.000 biar bisa main di dipet 2400 kalau enggak 4800 karena enak kalau bawa modalnya segitu nggak nanggung gitu yuk kita geser di 50 turbo aja ya soh ya semoga kita dapat free spin nih Ayo dong kasih dong kasih, kasih. jeli biru aduh, dua lagi turunin dong dua lagi turunin yuk. jeli biru masih jadi aduh boleh kali aduh pisang jadi hati atasnya anjing pecahin dong pecahin satu lagi yuk mantap atas hati lumayan kita dapat free spin di bed 4800 nih bos semoga pecah-pecah mantap biar kita langsung gas kan saja ya ya ya dong Tuh, kali 510 lumayan 555 5nya tiga tuh 52 nih uh lumayan 17 yuk lagi dong pecahin dulu tuh yang mantap yuk balon perkaliannya mana tidak mau jelly biru yuk pisang dulu mantap balon perkaliannya tuh anjing malah dikasih lolipop mana -mana Balom doang mana-mana ini balon perkalian kali gua doang manggis yuk semangka saya bangga abjeli biru tidak lumayan lah ya 7000 kali 2014 lumayan 104 masih banyak tim juga tenang-tenang dulu tenang-tenang dulu tenang dulu masih sisa 9 kali lagi nih 8 kali lagi belum ada tanda pecah 7 kali lagi pecah dulu kali 6 kali lagi pecah dulu kali anjing menanjing pecah dulu cukup lewat kali 25 lewat kali 6 belum mau dipecahin cuy anjing memang nih tuh dulu deh selama capek ayo jeli kunjeli cuy jeli biru dulu jeli lumayan lah ya dua kali 10 127 dua puluh tujuh baru tiga ratusan cuy anjing lumayan lah ya kita bisa wd satu juta lebih cuy bisa kali langsung kita kasihkan WD kan saja. Karena kesempatan WD sudah terbuka lawas, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, seluruh. Dan pernah sih, akan kasihkan WD. Selagi ada kesempatan WD, WD kan saja ya, seluruh. Karena semuanya WD, biar datang buat kedua kalinya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya ya, sudah. Ya, seluruh saya utang spin pamit ya, luntur diri dulu, baik-baik seluruh. Salam jackpot ya, Bos.